Selamat sejahtera dan selamat sahabat-sahabat semua. EP ke 13 kali ini kami akan bawa sahabat-sahabat mengenali trek dari Gerda Sanggul ke Pulau Betung bagi pengemal MTB. Anda harus cuba trek ini. Kami Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Selamat datang ke Expansion Team Channel. Track kali ini berada di Ketak Sanggol, Pulau Pinang. EP kali ini, kami akan perkenalkan tracks dari Ketak Sanggol ke Pulau Petong. Tracks ini bermula di Ketak Sanggol, Pulau Pinang. Atau koordinasi 5.281503, Perpuluhan 1 9 0 2 6 5 Jarak tracks ini lebih kurang 6km Dengan ketinggian lebih kurang 185m Sekarang, mari kita turun Padang Menyaksikan suasana kayuhan Dan melihat keadaan tracks EP pada kali ini Ok sahabat sahabat Ini adalah kayuhan pertama Setelah sudah dua-dua waksin sudah lepas tempoh 14 hari lepas jadi ofis jadi hari ini merupakan kali pertama kita buat kayuhan kayuhan hari ini kita buat di Kota Sanggul untuk pergi ke Pulau Betong menggunakan jalan ini jadi jom kita mulakan perjalanan Sahabat-sahabat, kita sudah buat kayuhan lebih kurang 2.27 km. Ah jadi di sini merupakan tempat yang saya cadangkan ataupun saya syorkan untuk sahabat-sahabat semua berhenti untuk menikmati keindahan pemandangan di hargate tasanggo ini. Jadi kita berhenti sebentar, okey. Okey, sahabat sahabat Jadi kita pun selesai Membuat kayuhan uh, Daripada Getak Sanggur Ke Pulau Betong okay, Jadi jarak lebih kurang Jarak lebih kurang 6km Jadi Sampai setakat ini sahaja Video kayuhan saya pada kali ini Saya akan buat secara simple Selepas ini Jadi ikuti channel kami Expansion Team channel Untuk trek seterusnya